Halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara apa ini mas? acara masang pender cili cili <laughs> masang pender cili, -cili ya inget bos ini bos? yang lokasi nih, mas? lokasi ini mas? Lokasinya yang desa lebih dulu. oh desa Karanglu Gido ya cili-cili ini wani kok ya lupa kawane cili ya ceritanya pangkat tersebut maksudnya bodoh oke okay. maksudnya bodoh iya oke okay, terima kasih dengan Mas siapa ini Mas siapa namanya Stopbus. Mas Topos Mas Topos ke Oke terima kasih Mas Ya, ya. tak lelah, tak lelah kan? kau menyinari gede pemasangan spandok jauh ini apa, -apa. maksudnya besar analogi oh, like. lagi, bahasa iki. Pindhu teranjun sapa jeneng dalan banyak berapa kali? Ya terim. Sini Rita nggak Ya. Kangen ngantinya bas? kangen bas? ngantinya matahari kau bersinar tanpa henti tak kau menyinari ini masalah yang maksudnya seperti halnya maksudnya. engkau kabun, apa Yanya deh Ambute sing <isperti> ya, nah. ya, nah. nah, kurang, Ku kurang di orang kendele <laughs> <tuh lupa waj. hati> Woi, tara ana. Tara